Kabar bencana di Cianjur, persahabatnya kali ini langsung diinformasikan oleh Bapak Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat. Data terakhir per jam 21.00 dari Call Center BPBD Cianjur, korban bertambah di mana yang meninggal dunia 162 jiwa, 326 luka berat atau ringan, 2345 rumah rusak berat. 13.400 pengungsi 88 kali getaran atau gempa susulan Terjadi di skala 1,5 Sampai dengan 4,8 skala Richter Karenanya suasana masih rawan Listrik baru 20% menyala Butuh tiga hari untuk kembali normal Sinyal seluler juga banyak terkendala Semua perangkat negara sudah bergerak Dalam hitungan jam membangun rumah sakit darurat membersihkan longsor yang menutup jalan, mempersiapkan tenda-tenda pengungsian dan dapur-dapur umum. Alat-alat berat sudah disiapkan untuk besok mengevakuasi desa-desa yang masih tertimbun longsoran. Posko Kebencanaan berlokasi di Pendopo Bupati Cianjur. Semua kebutuhan informasi dan bantuan silahkan dikoordinasikan di sana, mohon doanya. Itu informasi, persahabat ya, dari Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridon Kamil, Yuk sekali lagi kita doakan Mudah-mudahan persahabat ya Untuk saudara-saudara kita yang berada di Cianjur Selalu diberikan kekuatan Kesabaran Dan selalu Tentunya diberikan perlindungan Amin Kita simak juga persahabat ya Untuk kabar mengenai perolehan sementara donasi Kali ini diinfokan langsung oleh l 2 w Alhamdulillah persahabat ya Untuk donasi bantu warga Gempa di Cianjur sudah terkumpul Senilai 10 juta lebih ya. Masya Allah Belum 24 jam persahabat, ya. Sudah terkumpul 10 jutaan Buat donasi Korban gempa di Cianjur L2W peduli banget nih luar biasa Yuk sama-sama kita bergandengan tangan Tetap kompak Tetap solid menebar kebaikan Dan kita lihat juga persahabat ya, Di sih Bunda Bunalasi Semalon Bunda Leslie pun persahabat ya tentunya merasa sedih Cianjur tentunya terkena bencana dan Bunda Lesi pun menuliskan sebuah kalimat Innalillahi wa inna ilaihi rojiun semoga saudara-saudara kita di Cianjur diberikan kekuatan ketabahan mohon pertolonganmu ya Allah amin kita doakan mudah-mudahan persahabat ya selalu dalam perlindungan. Selalu diberikan kekuatan dan ketabahan untuk saudara kita yang berada di Cianjur. Untuk berikutnya persahabat ya ada informasi mengenai perolehan voting sementara di ajang IMA 2022. Alhamdulillah Bunda Lesti Kejora di nominasi Female Seal of the Year mencapai voting 5,5 juta votes. Masya Allah masih tentunya bertahan di puncak klasemen sementara. Kita lihat juga untuk nominasi Social Media Artist of Dior. Alhamdulillah juga Bunda Lesti kejora masih menduduki posisi puncak. Posisi pertama dengan perolehan voting 3,7 juta votes. Semangat terus persahabat ya Bismillah. Hari ini bisa 6 juta votes. Semangat untuk keluarga Konoha. Yakin Bismillah Bunda Lesti juara dan bisa membawa pulang piala penghargaan IMA 2022 untuk berikutnya persahabat disimak juga diunggah igsnya Kak Sania Lima jam yang lalu persahabatnya mengunggah sebuah posikan nih ini seperti lagi nonton bioskop ya apa mungkin Leslar pun ya nonton bioskop bareng Kak Sania Masya Allah kita hanya bisa mendoakan saja mudah-mudahan pokoknya Leslar selalu sehat, selalu bahagia dan pertemanan dengan Kasania pun persabatnya tetap terjalin dan terjaga dengan baik. Kita yakin Kasania adalah orang-orang yang benar-benar tulus, mencintai, men dan mendukung Leslar. Luar biasa Kasania Masya Allah, semoga menjadi besti yang baik, selalu menjadi penghibur untuk Lesti dikit jarah. Kita juga masih menunggu kabar terbaru hingga cedokan vitamin lainnya di hari ini. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru. Kabar baik dari Lesti dan Rizky Bilar. Ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar Bangin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.